Dia ada sebuah doa tabi dalam sebuah riwayat hadis Mengapa Rasulullah mengatakan bahwa saya itu miskin kan? Padahal Rasulullah itu kan sudah dinyatakan Makhluk yang tidak kekurangan apa-apa Minta aja pasti dikasih Enggak minta juga dikasih Tapi Rasulullah tidak Maka sesungguhnya dibalik itu ada makna tersirat Rasulullah sesungguhnya kaya Tapi dia selalu rendah diri Kemudian dia tundukkan diri ini sebagai pembelajaran bagi kita umatnya Bahwa kita tuh jangan memiliki sesuatu yang e, berlebihan Saya kira begitu, ya. Ya aku jawabannya kayak banget milih sing di Kuat banget, dari filosofi, dari dialektika, dari logika, semua bisa Dari nas-nas juga bisa Jadi gini loh Mas Ini jawaban pribadi ya Saya itu, ande kan saya kaya, saya akan hidup sebagai secara miskin Saya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 Ung oh, sudah di dunia kok mencari dunia. Kalau di dunia itu mencari akhirat. Gimana sih andai? Terus dek kali kok? Di kali nih, lu kali yo. Terus kamu bikin drama mencari Tuhan. Terus Tuhan datang, lu sekitar biar dek gini ya gue. Sudah dari dulu di sini kamu udah lihat, sampai ada ngomong wali tadi ya ada seorang waliyullah di daerah di tempat saya di Mojokerto dia tidur telentang di tengah jalan raya jalan lintas Jakarta Surabaya Terlentang terus dia nangis wow oh, oh, oh, oh, kayak bayi dia sudah tua waktu itu sudah tujuh puluhan Terus dia tidur kayak bayi terus nangis kayak, kayak kayak kayak bayi polisi kan kendaraan apa jalan macet polisi datang bah yang teman aku sampaikan itu tembikin niki, panu aku sampaikan kok nangis niki, gitu bahasa Jawa Timur ya. Kan macet ini, tapi tidak ada yang berani sama mbah ini. Jadi dia kayak bayi itu loh, kayak kaya kaya itu loh, ya. Terus ditanya beberapa kali baru dia menjawab, wancane matane pijet cape. Kat mang kanjeng nabi Rene kanu senyopo, do dolan toei raini are are ini dolek badit tok kanjeng nabi gigit mangkleleng delok delok kon gak onak senyum apa situ situ oh gak onak senyum sholat situ situ wah aku seneng banget adik kanwima seneng banget kan gitu kan terus polisi ini nggila motor kerto emba sampaian saya getol lagi mereka motor kerto lanjut rayu mungkin delok duit tok ay pinter mulai guys oke tok kanjeng nabi Oh oke, itu kejadian bener-bener ya opo kateketo kanjeng. Nabi Wong meramatamu, ku metige, met dilate, nengak dulo, tuwe dulo, arab wedo, ayun dulo, susun dulo. Masih kanjeng nabi kateketo. Oh dioring-oring balik sini, ya wes saya nu, terus dia kaya kaya, mu mu mu, akhirnya aspalnya tuh pecah-pecah karena simba itu kaya kaya. Jadi kalau dia tuh marah. Anjlok itu yang hancur bukan kakinya tapi aspalnya Makanya jangan bikin saya marah <tuh> <tuh> Aspal tak rusak kabin gitu. Tapi sekaligus si yang bundas Gitu ya mas ya e... Wali itu ya yuk... Wali yang nggak pakai aturan lah mas Opos bapak wali disana disini Gini sana kok gini nggak ada aturan Gak karep karep Gak karep dia cuma mediumnya Allah, yang orang saya ceritakan itu kalau kemacet itu melayung antar wah ini macet, ini beneran. Bener kalau selawatan bareng dia terbangnya, terbangan kok tae, nih. Eh, terus dia wah ini ribuan orang kan pakai sekian petromat itu, dia wah. Mati, pet Karena dia pukul satu kali pat. Terus dia, he, he, he, he kapok benyo, kapok benyo, gitu. Coba wali unik, coba. Kok wali, <tuh> <tuh> <tuh> wali kok Wali itu wong Eh. Jangan main-main sama Tuhan kalau karena ke utang Tuhan kan ini ada seorang wali dibikinin masjid oleh pemuda di kampung terus dia sholat di situ tiap hari dia mimpin ternyata ada jina-jina datang dari kota ternyata masjidnya masih banyak utang tagelnya masih utang gendangnya masih utang di tage dia sama jina -jina Imam ini ini belum bayar ininya belum bayar ya isim deh jebol arah arari utang ya masjid Terus dia karena malu sama pedagang-pedagang, itu. -pedagang. tunggu sebentar, jangan main-main kau sama Allah, jangan nage-nage kau sama Allah, dibayar kamu nanti, kita, Allah kok ditagih, pasti dibayar kamu, tapi jangan nage-nage kamu, terus dia masuk, setiap, ya Allah, ini rumahmu masih punya hutang, ya Allah, apa engkau tidak malu, ya Allah? Engkau yang mahakaya kaya, masa rumahmu mobilnya hutang. Aku yang hanya penjaga saja malu. Masa engkau tidak malu? Bayar hutangmu ya Allah. Wani gue yang sing gue. Dia belum selesai berdoa dan mobil datang weng, weng weng weng weng weng weng weng Terus dia hentikan doanya dia keluar orangnya di mobil yang baru dari turun. Imam.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 Makanya anda sama dunia itu jangan terlalu membentoyong, gitu Sudahlah asyiklah sama Allah Semua syariat itu dasarnya asal-usulnya adalah cintamu kepada Allah Dan cinta Allah kepadamu In kuntum tuhibbunallah Fattabiuni yuhbibkumullah Kan begitu Jadi semuanya asal-usulnya Allah mengatakan kepada Muhammad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 Islam, Islame nyonge Islam golek slamet ngono diterima karo Kanjeng Nabi napa mboten. Kur golek slamet wae wis pokoke men ngono. Satu-satunya yang diterima oleh Allah itu adalah Rasulullah. Yang pasti diterima oleh Muhammad dan yang disebut Muhammad. Misalnya Abu Bakar, Umar. Lah kowe saleh urip ya, saiki? Mbok kowe dhewe nang Mekah. Njur melu-melu nimbakke pomijeti kae.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 Bingung ya. Ditrimo apa ora trimo ora penting. Sito. Sito. Ojok Musa lho kowe. Tenang sik. Tenang sik. Nek aku bocorke kapal ditelok sik kok bocorke kapal aja takon sik. Ngono, nek aku ngontir gulune caci lek meneng sik piye ya. Ngono, aja langsung takon. Bingung.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 kamu yang harus memastikan setiap saat ridho kepada apapun saja yang Allah tentukan untukku, kamu ridho, ridho, ridho, efeknya pasti diridhoi Masuk ya Allah ridhoilaku, ridho, jaluk takon deh gak ridho, kan begitu? Bener nggak logikanya? Ayo takon mana? Bener nggak? Jadi jangan sibuk memohon ridho Allah. Habiskan waktumu untuk meridoinya Sudah pasti kalau engkau ridha Allah meridhoimu kan begitu Jadi kan Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah Terus Irji'i la robbiki rodiyata mardiyah Loh, rodiyataan sih baru Lah kamu itu sibuk mardiyah Loh mardiyah ibas rapi ke dia Loh Jadi kamu tempur radiator dulu Kamu akan mendapat efek mar Dia ya, gitu jelas ya sekarang Ayo bi, ayo Oke, okay? dan habis pertanyaannya oh, tidak Kamu tahu nggak Rasulullah ditawari melalui Jibril Jibril bilang sama Muhammad Kalau dia mau jadi raja Yang kaya raya sepi kakeknya Sulaiman Alaihissalam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 pendapat saya miskin itu baik sama sama dengan lapar itu baik lapar itu paling baik jangan, jangan jangan sampai kenyang saya itu hampir tiap hari saya membiarkan diri saya lapar nanti kalau sudah mulai ini sudah akan akan menuju titik mulai akan tidak sehat saya makan sedikit prinsipnya ganjil toh kalau saya misalnya mau makan satu piring dengan lauk apa saya saya coba coba Anuai, loro, terus aku mau besok mukah. Okay. Kalau sudah cukup untuk menjaga kesehatanku, aku tidak makan yang lainnya. Itu loh mas. Saya tiap hari menjaga seperti itu. Jadi saya sangat sedikit makan, saya sangat sedikit tidur. Itu lemas Itu namanya hidup secara miskin tadi itu. Saya tidak pernah melampiaskan apa apa. Untuk apa aku melampiaskan? Aku sudah punya istri Novia. Apa yang akan aku lampiaskan lagi? Dunia sudah tidak menarik bagiku. Le enak teman nak dulurannya Mas ya. Uh, gitu oke okay? terakhir ya kes okay.